al fatihah A'udhu Billahi Bismillahirrahmanirrahim wa al Terus kita akhirnya, Karena awal ini Quran kita Kita juga harus pakai Tapi paling wajib usah berlebihan Yang paling wajib Suara Woojo wong jowo, nak Karim di celok Karim, nak Alhamdulillah di Woojo, Alhamdulillah, jadi aneh Wong Jawa, ya tapi ya aneh, aneh Wong jenderawong Arab, deh Kang Karim, noh. tapi Al Alhamdulillah ngalamin ya, nggak robil aneh potre pot. Yeah, so <laughs> Karena begini, kalau, kalau sebagai wong Jawa tulen, ya, memang kita ini ngalami sekian problem. Kalau Anda berlebihan, tajwid itu bagus, tapi neng ranah bener, ya, neng ranah bener. Tapi teng ranah, tajri juga, wah. Kalau tak ngaji objektif, mau, ya. Jadi ranah itu ada dua, ada ranah kita ingin bener. Tapi bener Anda kan hanya di wilayah itu. Nah, di wilayah itu itu memantek wilayah yang lain. Makanya banyak perdebatan. Misalnya aku gelemak membuang sing mau coba fatihah bener. Tapi kalau berlebihan nanti nganggep syarat syair Quran koyo koyo urusan fatihah. Aku gelemak membuang sing fatihah bener. Seakan-akan sah tidaknya salat hanya terkait kiroatul fatihah ma'juz fatihah. Padahal fatihah bener, ruku'e salah, sujud'e salah makanya apa-apa kalau berlebihan itu pasti tidak baik. makanya saya ini termasuk orang yang tentang ilmu spesialis kalau berlebihan karena nanti ngukurnya pakai sepihak. Salam nuki ayu sopan. Ukur santri sementing itu sopan. Itu adalah goblogir agarwun. Lalu apa arti sopan Enggak Gak roh halal haram juga begitu. Apa arti ini fatihah ya bener di rukun yang lain salah. Sebab itu.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 jadi ini sawo, itu disayu, kalimat sing berkas jadi kalimat politis. Jadi yang gak mandi aku resmi, sawo, sawo, wailam ya sayo, wongin sawo. Lannya nasib wengin ini, wongin sawo. Lo ngomongin juara, gambir gak pernah, karena harus dipolitisasi politisasi. Wongin sawo, wongin sawo. gak sawo, wongin sawo. Wongin sawo, wongin sawo. Wongin sawo, wongin kalau saya ngutang hamdan kang alim, penawaran di negeri ini tak anggap hitam. Ini sawahai gua niat ngeles niatnya apa? <lacht> G. G. <taya> <lacht> Agak. Ah, okay. Kecuali saya ngomong rai-rai sholat, ini pun di ini sawahai, eling pangeran, terus ikrar beb pangeran. Mau rai rai sholat, niatnya apa? Dan. Apa lah uraianmu? ayo jual uang ditagih utang mending besok nyauri aku uteki u ngerti kan arah nasib gua nyau jatuh apa mau apa lah, rai rai rajinlah sih, nah kalau suona ini kan tanggal siji, cina aboh kalau mau muslim bab haji hormat aboh kalau pasti ini bukan terlambat kalau kan tidak lalu kholiayi terus wahu saking dalam sekitar saya sudah muter begitu, jadi akhirnya orang negara gitu. muter muter gitu. muter iya kan nonton carlin muti carlin jadi muter pimpal ya pak kita gitu. juga muter kita beriki juga muter gara-gara ngurus yang murah jelas yang nanti muter tapi pulang di Tafakur itu mengira ya wos gak ngiling-ngititip aneh kan jina amit amit muter dan juga ya muter yang merdeka, pas yang setengah luruh, pas merdeka ini pas setengah dua. Ya, <tiba -tiba> yeah, rati keramat itu kita so tetap setengah dua, ya, <indo> Yo, terpaksa, dan ngangguk keramat, kayak ungu gak ada, berenang. Ayo, kalau terang nugget, okay, supaya kita sama-sama fair, ya. Kalau Anda terlalu spesialis, jangan-jangan Anda ngukur sah tidaknya sholat, itu hanya pakai fatihah bener apa? Tidak. Gak fanatik tu Mak Nina, ngukurnya itu Imam itu Mak Nina tah ora. Gak rata sabu, ngukur aneh haram tah ora. Habis, itu ukuran-ukuran yang menurut saya kurang mewakili semua aspek hukum. Sebab itu pelajaran ya mau ya sana notajui, soal notake, soal notare. Notare itu yo ya penting, ken nak Ali itu dia alasan. Lengeh, kanjeng Nabi rak bener-bener uang. -bener Tapi yo tahu titik-titik pengirahan Ali, nabi. nabi nanti setelah dorong rokaat salam. Guling-gulingan, nak potensi lali, kok ada. Sehingga kena lali. Um, wajib nabi sing kasih pengerané lali. Pemne aku tanya keh, <laughs> kan, kan dia alasan om. Um. <laughs> Manusia, data starah itu penting supaya orang itu gak bayangkan dunia itu sempurna. Nabi sehingga kasih awam-awam ditekdir lali. Fitannya nak nabiu ditekdir lali. Gue percontohan dan carane nak lali gue. Nak gue lali beneran. Mau Mung nontok fitannya, tapi kan tetap. Nah, nak sunnah itu hasilnya ya usah digantiin. Tapi kan kadang-kadang ibadah harus identitas. Misalnya kita semacam banser, itu salihkuunut kan yuk perkorotenan. Mas semacam banser kok lali kuunut. Padahal kuunut identitasnya NO. Wihku, yuk kadang-kadang yuk saya nak idb. Mestinya nak jorofake. Naksadung sujud sini wis talabus bil fardi, no. Wis ngelakuin itu, lantas fardu itu oleh apa? balik baliknya demi sunat. Tapi yang nak bos ngaku kalbi fanser kon identitasnya. <laughs> Apa kata dunia macam ini? <laughs> <im> <laughs> jadi cara nah, berpikir yang ragu. No saya stalab bus filvardi rupa di sujud kerolah ya, ditinggal demi sunat saja. Ini enggak jadi hukum saja ini dan nah, identitas komidentitas iso <laughs> No Jadi uangnya yo ngaji yes. cocok cocok ya ngaji. Ya yes, ngaji kataku lo nih waduh raja jelas, penting alimnya jelas. Di bangguin penampilannya jelas, alimnya raja jelas. Ngaji <risas> <lis> butuhin ilmu dasing jelas, penampilan lo rapet ngetik, nomor loral. Itu harus paham. Jadi spesialisasi itu nanti problemnya. Kayak kayak hukum tuh munhasir, kan kalau bolak balik. Matur, kalau nganti, kalau nak matur betul nganti, teng dengar pejalan, teng pangeran. Kalau nu sering wiritan, enggak betul, betul nganti wiritan gak jalan, terus gedor-gedor racil so, lah, <laughs> nganti. Wiritan tenanan, kalau bengiran be ngiatin, kalau nak matur, ya allah, semua ilmu itu di Indonesia, alhamdulillah, ada sisi ekstrimnya dan sisi ekstrim itu harus kita pakai. ndak mau, mau, sisi ekstrim ini penting supaya kamu ngerti kalau salah itu naif, dia kalau salah itu ngambil sisi ekstrimnya. Misalnya begini contoh gampang, misalnya balahoh ya contoh nak tak fakih kan karuan Untuk menjadi batal itu kan misalnya salat gak tertib, misalnya sujud sih lagi ruko, bariku lagi mau fatihah Makanya tertib itu penting karena sekali gak tertib enggak sah. Misalnya wudhu ya sama, jangan sekedar tercapainya basuh anggota empat. Sebenarnya wudhu yang fisik kan hanya empat kan, basuh rai, apa ghuslul waji mus apa tangan. Mas sulit diroksi, gue seluruh Yang fisik kan hanya empat, karena rukun 6 ini yang dua ada fisik, yaitu satu niat, dua tertib, kan gak keto. Jadi yang kelihatan fisik kan hanya. Jadi cara malaikat kontrol gue, mau papa tiku, gak keto, ibu durai c s a korasi kels <tid> karena malaikat itu adalah penampilan fisik. Kok belum bumi malaikat roh ya mau ikut tok, kaki kanan si, c s tapi malaikat bagian aser itu loh, ya hatimu yang itu boleh sada loh, po boleh gajara. Gaya nih pelakunya, lebih macet kanan sih, jupule jupuk. Ada lagi rakyat hasil naik wes. Nah, jadi agama itu mewakili sekian aspek. Kue jupuk sisi ekstremnya. Sisi ekstrem itu orang kalau salah itu masalah kayak ini, misalnya orang salah tajwid namanya lah. Tapi vektem mentoleransi Lachen sing layu makna karena ketika hina syurotal mustaqim kamu bacaan amta kamu bacaan amtu bacaan amtu fasih taknya benar tapi kamu bacaan amtu batal enggak? batal meskipun kamu melafatkan tak sesuai makrot tak gue tak warai cara berpikir ngambil sisi ekstrimnya ya tak valeninnya, kan gue apa artinya kamu bacaan amtu pakai tak yang benar tapi itu salah karena yu yirul, makna. makna merubah makna kan karena yang benar itu anamta an, am rapati amtaratifasih tapi makna. benar maknanya <coughs> ya jadi <coughs> wong kudu ngaji kita yo fanatik tajwid tapi yofanatik fanatik makna yofanatik fanatik forget, supaya jangan sampai ada orang makrotnya benar tapi ternyata malah ya, ibu yurul mana, lah anak ini muni, ya bener kabeh gus, ya bener takjub itu bener makna, ya wes nunggu kampanya, nana mau jo takjub do, paham gih, kampanya nana mau jo, jo kampanya fakih, ya, tapi jo ya, kampanya tasawwuf, dia dia jelek tenan, anak sholat mau go media itu ya, jelek tenan. Ape calonan banjir atau sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, permanen. sholat, kan, sholat, sholat, sholat, sholat, pengiran kok sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, Kue salah makna yo fatal, misalnya an- amtaba baco, salah tajwid yo fatal, Alhamdulillah, alhamdul nganggo kha go bojeng nah, nganggo kaf, na anggo kaf mak kematian, kaf mati ku mak nane susah semai mata, itu jenis wong arab darani kamtun, al kamtun, nah, Ya kan fatal, wong pujian utati kematian kan yo repot, ya bareng buat salah no semojo yo rapa, me repot kan malaikat yo kakuati, salah tu Bali iya karna butuh nak tampok ketok tas ditek itu maknanya deus sam sih, iya tapi menyebut salah no wong iyo <laughs> bapak riin de konco cene dolin, bapak hah, ini de konco dolin cene wong sepon sering dijak dengar bapak nak bali kang dolin, ini kelo jenenge kang dolin, ini bapak iyo wong soleh, boke sementing cene ngono neng korak, jadi tangi soleh itu poiso men jeneng iku al jadi sakral, wong kudu ngaji. Kadang-kadang kan kok edae tahap jeneng Qur'an. Tapi urung hafal. jupuk kalau jika jaman sekolah madrasa itu ada yang menyebabkan sanggung sopan ini jenis sopan tapi rada untuk memang sopan itu ada cukup, saya sudah selesai ngaji sopan, sanggung sopan itu wakau ala setan, lalu ada wakau ala setan karena guru ini nyalah, lucu, setan kok Dawuh? Niki Quran pak, kemudian gue pas moco Jalalen, moco apa? pas kon moco Jalalen ini ngaruk ya wakau ala lalu ada Quran jadi gini, wakola saya tahu nulam aku dia alamruyul. Nah, sopan tapi keb. Kalau suan apa apa gue dia elmoni, apa apa gue dia elmoni. Jadi uang gue ben ngerti. Jadi apa ben? Ben ngerti. Karena kepengen ngaji tenahan, ini jupuk sisi ekstremi. Enggak terus kuisen nak salah ya mong. Apa artine bener tajwid e salah maknane kan gak ngefek kan misale oleh mau tu sesuai makhraj ta tapi ku lahanan sing digoyirul maknane Ma faqih ngono tasawuf yo ngono kaya ngaji ngeten iki kula kudu ikhlas tenan saya fanatik sama tasawuf wong ilmu kuwi kowe Allah saiki tak peruntukan Allah ya sing ikhlas wis ra usah ngenang di salam temlek hamdani ben diutang-utang kok <laughs> <laughs> di salam tempel wong melarat kepengen dosa tapi ikut duit jatah beras naik, jatah susu anae bareng salam no tempel aku ng kabar anae kesemper mergo jatah tuku susu di salam no tempel kiai